Inilah kolam mermaid atau kolam putri duyung yang ada di kompleks Taman Edukasi Sanggaluri Park di Kabupaten Purbalingga. Tak berbeda dengan kolam renang pada umumnya, namun kolam ini nampak seperti dipenuhi putri duyung yang sedang berjemur dan bermain air. Di kolom sedalam 80 cm tersebut, anak-anak wajib mengenakan kostum Putri Duyung yang telah disediakan pengelola. Cukup membayar sewa pakaian sebesar 5.000 rupiah, anak-anak ini dapat bermain dan berenang layaknya Putri Duyung dari Kerajaan Atlantis. Putri Duyung, Putri Duyung rasanya gimana? Enak. Enak? Kayak kaya di apa ini? Kayak di, kaya di film. Kayak di film. Bahana kolam Mermaid terinspirasi oleh film Little Mermaid besutan Disney yang populer. Sejumlah fasilitas kolam Mermaid akan dibenahi dan dikembangkan untuk mewujudkan imajinasi anak-anak tentang lakon Putri duyung. Kita di sini mengimplementasikan yaitu uh, Mermaid ataupun Putri duyung. Yang mana biasanya anak-anak itu berenang pakai baju renang biasa. Tapi kalau di sini anak-anak bisa menjadi seorang Putri duyung hanya dengan uh, meminjam kostum Mermaid itu. Harganya juga sangat murah. Pengelola berencana tak hanya anak-anak saja yang dapat menikmati sensasi bermain air atau berenang ala Putri Duyung. Pengelola juga sedang mempersiapkan agar orang dewasa juga dapat menikmati sensasi Putri Duyung. Bayu Sasengko melaporkan untuk NET.